Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar, tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan lewat vlog Leslar Entertainment. Ini vlog yang seru banget, sahabat ya. Dan coba perhatikan berapa kali nih katanya tuh Baby L narik bunda Lesi kejora. Aduh ini sih cute banget dan sangat menggemaskan Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Coba hitung berapa kali abang narik bunda Huhu gemes dan terharu Dia udah nggak mau jauh dari bunda Dan nggak mau lihat bunda gendong yang lain Masya Allah tuh baby L tuh bersahabat ya Masih kecil aja Itu sudah pinter dan sangat menggemaskan Perhatikan video BBL yang narik bunda Lesti Karena gak boleh gendong Baby Guzel ya Ini sih memang super duper cute banget tuh Abang Fatih Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Dari aku Lesti Fashion juga ikut menanggapi Ini bunda abang Gak boleh gendong siapapun Walau ayang gujai sekalipun Mode positif cenah katanya tuh Wow ini Masya Allah banget Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun, Susan Santi 3 mengatakan, lucu dianggap mau pakai hoodie langsung, dah keokta tinggi suaranya. Huh, katanya itu Masya Allah banget ya, banyak yang gemes melihat ekspresi Abang L yang posesif banget persahabat, Masya Allah. Kemudian kita simak juga di ungehan official wrestler Indonesia, Menginfokan, jangan sampai lupa sebentar lagi kita akan menyaksikan acara live di channel YouTube Lesar Entertainment, live kejuaraan nasional MMA amatir nih persahabat, special performance by Rizky Pilar tuh kita simak ya di info yang tentunya kita dapatkan dari akun ofisial Leslar Lovers Indonesia, kejuaraan nasional MMA amatir Kamis 4 Agustus 2022. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Live eksklusif on Youtube Leslar Entertainment Tuh, Kita lihat juga di kalimat Caption info yang dituliskan Halo let Lovers semuanya Jangan lupa saksikan kejuaraan nasional MMA Amatir sore ini Jam 16.00 Live di Youtube channel Leslar Entertainment Salam let Lovers Indonesia Semangat terus ya doakan mudah-mudahan acara yang lancar Acaranya diberikan Kesuksesan Tak kalah pentingnya, para sahabat, kita juga mendapatkan info dari Bunda Lesti dan Afi Salama istri dari Abi Ramzi, karena pukul 16.30 sore ini, kita juga akan menyaksikan kolaborasi antara Bunda Lesti dan Kak Asila di channel Youtube The Real Asila Maisa. Jangan sampai lupa, rilis sore hari ini pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore, ini kejutan juga untuk warga Konoha, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan lagunya bisa booming dan langsung bisa trending, amin. Ini bakal pecah banget persahabat ya, jangan sampai lupa dan jangan sampai kalian ketinggalan untuk menyaksikan rilisnya duet antara Bunda Lesti dan Kak Lama Isa. Kemudian juga persahabat perhatikan, ada kabar bahagia, single terbaru Lesti Kejora hampir tentunya mendekati... 15 juta viewers Ini kado spesial untuk ulang tahun Bunda Lesti ini persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan pas ulang tahun bisa tembus di angka 15 juta viewers Doakan support dan dukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita Dan kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia dari Leslor tentunya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.